Baiklah persahabat, pun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan. Ke gambar pertama persahabat ya kita lihat aja di sebuah spesial nih Wow akhirnya muncul juga vitamin bahagia Persahabat ya ini adalah video lama tetapi rasa baru katanya persahabatnya Masya Allah Momen ketika Leslie Kejora menghadiri acara pemotretan bersama istrinya dari Bang Putra yakni Kak Sebti Sregar ya, Masya Allah Mudah-mudahan saja Idola kesayangan kita selalu banyak didukungnya persahabatnya dan support nih Tuh ada dedek LSD si cantik sang kejora Video ini diunggah kembali oleh Angkun lesti Lorded Official Ada kalimat caption yang dituliskan Ada yang tahu lagi dimana? Video lama rasa baru katanya tuh Wow, masalah banget ya Idola kesayangan Mudah-mudahan sukses selalu Sehat selalu dan bahagia selalu pokoknya amin banyak komentar, banyak respon yang luar biasa persahabatan dari para fans yakni dari akun Instagram Putih Herman 552 mengatakan Mimin olengnya dari kemarin scroll-scroll gak nemu vitamin katanya Allah banget ya. <laughs> Video lama tetapi rasa baru persahabat. Ya doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan jidukan vitamin baru dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, perhatikan persahabat tersebut unggah spesial juga yang kita dapatkan. Ini masya Allah banget ya ketika di momen acara Poles, kepoin les nih episode kemarin Ini oleh si Kejora ini mempersiapkan baju kakak Rizky Bilar Persahabat, ya aduh istri idaman banget ya nyiapin baju suami masya Allah Ini sih tentunya memang the best banget sang idola Mudah-mudahan selalu mencontohkan yang baik, selalu menjadi sesak inspirasi untuk banyak orang Momen ini diunggah kembali oleh akun Sendal Putih, Anskor Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Di balik suami yang keren, ada istri yang ngurusin dengan baik Persahabat di garis bawahi Kalimat ini persahabatnya sungguh luar biasa Di balik suami yang kece, keren, persahabatnya ganteng Tentu di balik itu ada istri yang ngurusin dengan baik Persahabat yang luar biasa ini panutan banget untuk kita semua hingga banyak komentar, tanggapan respon yang sangat luar biasa juga dari para sahabat Leslar. Ada komentar dari akun Febrianti2441 mengatakan Masya Allah. Bagiku kamu adalah sosok, anak, istri, dan wanita yang soleha Sempurna banget deh Katanya itu Masya Allah banget ya Terharu deh jadinya <laughs> Masya Allah Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Aminah Aminah 3479 Mengatakan di kolom komentar pantas aja deh banyak yang iri sama kalian karena kalian sama-sama beruntung dan saling mengisi Masya Allah istri soleha Luar biasa banget ya responnya Mudah-mudahan doa baik selalu banyak diberikan dari orang-orang baik juga Yang tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat, kita lihat juga ada sebuah sebaungnya spesial Tentunya ini tadi siang persahabat sebelum sholat Jum'at Tim Lesla Entertainment, salah satunya Bang Lintar Ini lagi mencuci mobil dari miliknya Lesla Aduh, lihat beginian aja Sudah seneng banget warga Konoha persahabat ya Lihat baru mobilnya aja Para fans sejati sudah bahagia Postingan ini diunggah kembali oleh akun Sabrote Tengah Lesla, perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Mobilnya adus dulu ya, kayaknya cuma di Konoha deh Lihat mobilnya idola juga udah happy Haha, <tuh> eh apa cuma gua doang katanya tuh, <tuh> Ini cute banget bersahabat ya Bahagia banget pastinya warga Konoha Baru lihat mobilnya aja sudah happy banget Masya Allah Kali ini gua pengen ngetawain lu, beb saking gabutnya Sampai mobil diposting katanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan saja tentunya selalu kompak dan solid untuk para fans sejati yang terbaik dukungannya untuk karya-karya idola kesayangan kita. Selanjutnya, perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial dari Indosiar. ya, Masya Allah banget nih ada sebuah postingan foto si cantik dari Lesti Perhatikan sebelumnya dari kalimat kansen yang dituliskan oleh akun Indosiar. Lihat yang pink-pink gini bawaannya bikin gemes ketunya tuna menurut Indosiar Mania. Siapa nih paling gemes kalau pakai baju pink tulis di kolom komentar ya pastinya Kalau fans sejati itu miliknya sang dipandang dud dedek Lesti Perhatikan di kolom komentar dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore Mengatakan Bu Milko Lesti Kejora, pastinya dong banyak yang menyebut kalimat dengan nama Lesti Ya Masya Allah banget dukungan untuk dedek mudah-mudahan selalu banyak selalu kompak dan solid Berikutnya ada unggahan spesial kabar dari Nova Persahabatia ya, ofisial atau tabloid Nova ofisial perhatikan di unggahan ini ada si cantik Persahabatia ya, dialesce kejora perhatikan juga di sini ada sebuah kalimat Gemerlap dunia hiburan segera kembali ada artis lama yang bakal bikin heboh katanya itu Persahabatia ya. wow mudah-mudahan saja media-media sosial ini mengabarkan idola kesayangan kita yang baik-baik Persahabatia. Ya. Yang baik-baik kita support Tentu kita dukung yang terbaik juga Dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial Dari akun Fimela.com Perhatikan di ini Ini ada foto Nikita Willy persahabat. Ya, Perhatikan juga di kalimat Judul perselabat yang hamil di tahun 2021 5 artis ini tetap glowing Dari Nikita Willy Hingga Lesti Kejora Wow, Masya Allah banget ya Jadi Lesti masuk nih Di daratan artis yang lagi hamil di tahun 2021 tapi tetap glowing persahabat ya Coba lihat aja nih ke slide berikutnya Ada Jessica Iskandar persahabat ya Yang masuk di 5 top artis persahabat Dan kita lihat juga ada Nikita Willy Selanjutnya ada Siti Badriah Dan berikutnya ada Kak Loli ya, Alhamdulillah Kak Loli juga masuk di top artis 5 persahabat yang tetap glowing walaupun sedang hamil. Dan kita lihat juga ke berikutnya atau selanjutnya, ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, si cantik Dede Lesti Kejora. Masya Allah, mudah-mudahan saja sehat selalu dan mudah-mudahan diperlancar untuk persalinan Dede Lesti nanti, amin. Doakan persahabat ya, jangan Tentunya kita pesan untuk selalu mendoakan yang terbaik buat Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar hingga keluarga besar. Dan mudah-mudahan juga kita semua sebagai fans sejati diberikan kesehatan kebahagiaan. Amin. Kita masih menunggu kejutan bersahabatnya dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pentingkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.